Oke biar nggak kelihatan seperti kuda liar sobatku Klik kembali gambar Ambil jokinya Dudukan di atas kuda Seperti ini sobat Posisinya bisa diatur-atur ya Selama belum dikunci Kalau sudah posisinya sudah pas Langsung klik kunci Otomatis nggak bisa diroba lagi Setelah itu baru disimpan Ini dia hasilnya sobatku Bisa dibolak-balik menghadap mana aja Menghadap ke atas bisa Menghadap ke bawah juga bisa saya nah, coba lagi sobat yang kedua ini lebih simpel banget cara pengerjaannya hanya foto nggak perlu ditak-atik uang background belakangnya lalu ganti dengan background yang baru Ini simpel dan video sebelumnya sudah saya upload tapi dalam versi short satu menit ternyata karena short itu layarnya potret berdiri jadi penjelasannya berupa teks itu jadi tertutup makanya saya bikin lagi video yang ini sobat ini lebih gampang sobatku Silakan diperhatikan, sukses selalu buat sobatku dimanapun manapun berada.